Dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu, ah. Bapak dan Yesus Kristus. Untuk kita berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Opa oh, sudah masuk. Salam, saudaraku yang terkasih. Ya, Salam, Mbak. Ya, Hendrikan bisa bisa bisa lihat ayat ini. Kita buka dari dua Korintus ya. Hendrikan tolong jelaskan sama saya. 2 Korintus 1 ayat 17. Silahkan Pak penderitaan. Eh salah, salah 2 Korintus 11. Salah ayat ya. 11 ayat 31. Nah, silahkan, Pak. Allah, koma, yaitu hai, dari hai. Hai, hai, hai. Hai, Ya, ini Paulus. Ya, yang nulis. ya. Jadi, Paulus ah. itu menulis tiga kata, Pak. Eh, satu, ah. eh, tiga, satu. Bapak kita, Paulus itu ah. selalu menulis. Bapak kita, ya, ah. Bapak dari Yesus, kemudian ah. Bapak. Jadi, Paulus ah. nulis tiga, ya, Bapak kita, Bapak dari ah. Yesus, dan Bapak, ah. Ah. ya. Semua uh, Paulus itu Paulus itu tidak pernah jadi murid Yesus ya Tidak pernah uh, terus, Jadi terus, semua uh, Semua kata Bapak yang ditulis Paulus karena dia murid uh, Gamaliel Maka uh, adalah Bapak kekal Yaitu di dalam Yesaya 9 ayat uh, 5 ya? Jadi uh, Bapak dari Yesus Bapak kita ini? Kemudian Bapak Itu adalah yang dimaksud adalah Allah yaitu Yesus Kristus Oke, okay. cuman begitu penjelasannya. Kalau anda tidak paham, ah. yowis. Oke, okay. oke, okay. enggak, Saya tidak paham. Saya mau tanya bapak lagi. <laughs> Saudaraku, saya mau tanya Pak Hendrita dulu. Bapak tolong jelaskan ini. Karena bapak bilang bapak itu Yesus ya, oke? Okay. Betul enggak? Kenapa? Okay. Bapak, bapak yang bilang Yesus itu bapak ya? Yang ditulis oleh yes. Paulus, bapak itu. Seperti... Nah, kalau Yohanes, oke okay, Yohanes ini siapa yang tulis pak? Kalau Injil Yohanes, siapa yang tulis? Ya yang nulis ya Yohanes lah. Oke, sekarang Bapak Hendrik Tan coba baca ini Pak. Kita diskusi Pak ya, sesama Gembala ya. Oke, saya mau tanya. Aku akan meminta kepada Bapak, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Pertanyaan saya, Pak Hendrik Tan, Bapak Pendeta, Bapak Gembala yang saya kasihi, saya mau tanya. Aku ini siapa Pak? Aku. Yesus atau siapa Pak? aku itu Yesus fisik manusia Pak oke okay. Bapak ini siapa Bapak itu Allah Pak oke okay. ia akan memberi kepadamu penolong-penolong itu siapa roh kudus Pak roh kudus itu Yesus bukan Yes Yesus Yesus roh ya Oke. Okay. Yesus roh okay. ya Oke okay, sekarang saya minta aku nih Yesus ya Bapak Yesus ya aku minta Yesus akan minta kepada Yesus dan Ia akan memberi Yesus. Kira-kira bahasa Indonesia-nya bagus kayak Pak? Bukan soal bagus atau tidak bagus ya? <laughs> iya iya iya lanjut Pak lanjut ya. lanjut. Oke. Okay. Begini Pak ya. ya, begini okay. Pak ya. Kalau Anda tidak paham, saya maklum ya. Ketika oh, Allah menjadi manusia, yang tidak paham manusia, Bapak. Minta maaf ya. ya. Oke, okay. saya maklumi. Okay. Saya maklumi Bapak. Anda yang Ketika tidak paham. Allah menjadi manusia namanya Yesus, maka di surga. Ada Allah yang roh namanya Yesus juga. Kalau Anda tidak nah. paham ini aku maklum. Ya, diskusi akan akan nggak ada artinya apa-apa kalau Anda tidak gak, paham. Gak. Nah, eh. jangan, jangan jangan langsung framing Pak. Saya mau tanya. Saya tadi tidak framing. Saya mau tanya sama Bapak. Jadi menurut Bapak Allah punya nama siapa? Yesus. Yesus Sebelum segala ba abad. Oh sebelum segala abad. Oke, okay, yes. menurut oke okay, menurut bapak kok bapak? menurut saya itu menurut Audita, ya menurut, itu bapak. menurut bapak, ayat. menurut bapak, menurut bapak. Bapak bisa jelaskan begini pak, sebentar ya. Bapak coba jelaskan ya. Yohanes satu nih. Yohanes 1 ayat 14 belas. Bapak coba jelaskan. Tadi sudah dibahas sama itu, sama itu. Sama siapa? Sama channelnya siapa tadi ya? Julius ya. Julius, nah, Saya nggak perlu kan ke Julio? Bapak Kristen, kenapa. bapak Kristen kan Muslim, bapak Kristen ke kan Muslim? Oh saya Kristen dong. Ya Kristen Ternyata ya. Yesus Kristen yang baca di sini, jangan di sebelah mereka gak ngerti. Di sana nah. ngerti pak. Di sana. Oh ngerti. bapak yang gak ngerti, gak ngerti. Mereka gak kenal Yesus, mereka anti Kristus. Bapak ini baca Firman Tuhan nggak? 2 Yohanes 22 Mereka Apa gak itu. mengerti bapak. Mereka, saya tanya Bapak, mereka lebih mengerti. Saya tanya Bapak, mereka lebih mengerti? ya daripada Anda. Mereka menyakui mereka mengakui Bapak maupun anak. Gak? yang apa sih, anti Kristus? Oke, oke, oke. oke, saya kasih lihat ini dulu. Oke, okay, entar, entar, Ah, entar, Santai, entar, entar, entar, entar, entar, entar, entar, entar, entar, sebentar lo, sebentar santai lo pak bentar. ayat 22 1 ah. Yohanes bentar. 2 ayat 22 ya iya sabar sabar, kok saya gak saya tanya pak, mereka mereka mengenal bapak maupun anak gak? nah ini salahnya anda mau dengerin penjelasan saya enggak enggak, ya, ya nanti saya dengar pak saya mau tanya bapak ya. mereka ya. mengenal bapak maupun anak Pak? saya tanya bapak ya gini ya, saya kasih tahu ya yang disebut Ayo, silakan, anti kristus silakan, silakan. yang Ayo, disebut anti kristus itu mereka yang menolak bapak maupun anak tapi bapak dan anak ketika Yesus sudah kristus salahnya salahnya <laughs> So, yang yang bisa ketawa-ketawa doang nggak mau ngerti. Kalau nggak nangkep, dengerin dulu penjelasan saya ya. Jadi, yang ya, ya, ya, ya, ya, ya. ya, lanjut, lanjut, lanjut, lanjut. Yang lanjut, menolak ya. Bapak maupun Anak, yaitu yang menolak hmm. Bapa pada saat Yesusnya sudah Kristus, makanya disebut antikristus. Ya, bukan nanti Yesus manusia. Lalu Anda berpikir ya, ya. Bapak ini Bapak yang waktu Yesus manusia atau tak kasih tahu. Bapak yeah. ini artinya Bapak kekal Yesus Kristus Alfa Omega yeah. Anak yeah. yang dimaksud adalah Wahyu 2 ayat uh. 18 uh. Yaitu anak yang matanya uh. seperti uh. nyala api uh, Anda betul. pikir anak ini Yesus ya Yesus yang manusia ya Salahnya di situ Pak <laughs> Jadi menurut Bapak orang yang sebelah Orang yang sebelah mengerti Bapak maupun anak Mereka mengerti dia lebih smart pak. Dijelasin kayak gini nangkep pak. Oh, lebih tahu. Mereka berarti lebih tahu bapak maupun anak. Bukan bapak bukan pak lebih, lebih tahu, lucu. ngerti nggak? Oh. Tapi dia lebih smart, lebih pinter pak. Bukan Jadi lebih smart anda, karena bapak mungkin sama dengan mereka karena bapak tidak baca ini baik-baik pak. Oke, okay. ya udah gak usah lah. <laughs> ya udah udah lucu-lucu aja bapak ini. Aduh, aduh bapak, aduh. Sebentar, sebentar. Kamu apa? bisa jawab enggak? Enggak bisa aja ketawa melulu. Lu, kamu oh, bisa jawab. Kamu gak bisa jawab, kamu yang ngomong. Lecot-lecot <laughs> ya. Ya udah santai, Pak ya. Udah santai, Pak. Eh sama dia, Pak Bombong. Jangan jangan. Jangan Palo sabar lu, Bang. Mana yang lain yang lebih cerdas? Sorry ini Bombong Kar ini masih anak-anak ini. -anak, yang lebih cerdas Aduh, mana? Eh, eh, eh. Start, eh, eh. <laughs> Bombong. Aduh Palo jangan. Pak RP, cerdas. Ya, cerdas, kamu ayo. memang lebih tua daripada saya, tapi otak saya lebih cerdas kepada kamu. Dengan ayo, lebih ya, ya. cerdas mana? Oke, okay, saya tanya cerdas. kamu. Kamu pintar kan? Kamu pintar kan? Sekarang lebih kamu, saya tanya, cerdas. kamu. Cerdas. Yaudah, okay, saya tanya kamu. Ya udah oke, saya tanya. Kamu tolong jelaskan ini ya, sebentar. Sekarang sudah lari tidak, ter... sampai, Saya lari ke terminal dulu, Baru saya tanya kamu. Karena Pak Pak Inritan sudah bilang cerdas ya. Sekarang kamu tolong jelaskan dulu ini, Pak Hendri Ini, kenapa sampai di kitab saya tulisnya begini, Pak? Eh, gini, kan Pak. Ya, yes, saya ayat tiga, kudus, kudus, kuduskanlah. silakan. Ya, lalu Anda pikir karena kudusnya tiga kali, lalu lalu tiga tunggal gitu ya? Sorry, okay. pak, saja, Pak. Oke, okay, ya. oke, okay, silakan sudah, sudah, sudah, otakmu ya begitu. Jadi. <laughs> okay, silahkan. Ya, silakan, silakan kita buat kejadian itu, dulu. Oh, nana, itu udah, itu udah, udah, udah. Ya, kudus, Nanti kudus, tiga dulu. Kan. Oke, oke, okay. ya. oke. Oh, kalau begitu, kudusnya tiga kali, itu. lalu tiga tunggal. Sorry, oke, okay, oke, okay, sudah, sudah, sudah. kejadian udah, Pak. Entretan sabar, Anda kan gembala ya. Makanya kita santai aku Tapi mau itu kayak kayak Anda itu cuman cuman modal ngotot. Ayo yang lebih pinter, Pak, yang bawah itu siapa itu? Ayo. Pak, jangan panik. nanti saya tanya kalau bos saya. Ayo. <wabah itu samurai> ya, silakan, Pak. saya. saya mau saya. Kalau bos di Alfa ini. Kalau bos sama kalau bos. Kalau hargai saya lah, Pak Lobo aduh. Oh ya, oke oke. Pak, bombom tegas dikit, Pak. Jangan terlalu mainin dia, Pak. Orang ini enggak bisa dimainin, Pak. Kalau saya saya hajar, saya tegas. Oke, silakan Pak Andri tanya. Kau oh, tolong jelaskan ini ya. Kau tolong jelaskan sama saya. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret Bagaimana Allah mengurapi dia. Dengan roh kudus dan yang kuat. Kuasa. Pertanyaan saya Pak. Kalau Yesus Allah. Bagaimana diurapi? Pertanyaan pertanyaan saya. Kalau Yesus. Bapak adalah Yesus. Sekarang pertanyaan saya. Yesus mengurapi Bapak. Bapak mengurapi Eh, Yesus, Yesus adalah Bapa, Allah adalah eh Yesus adalah Allah, Allah adalah Yesus, Roh Kudus adalah Yesus. Bagaimana Yesus mengurapi Bapa? Bapa mengurapi Yesus? Roh Kudus mengurapi Bapak? Silahkan Pak, tolong jelaskan. Jadi ini ini kisah berapa ya? Ini kisah kisah 10 ayat 38 ya, Yesus dari Nazaret yang ah. diurapi dengan ah, Roh Kudus ah. dan kuasa Allah. Jadi ah. yang diurapi itu Yesus manusia, Pak ya. Bukan Tuhan yeah, Yesus yeah. ya Yang diurapi yeah, dengan terus. roh kudus dan kuasa Allah itu Yesus dari Nazaret yeah. artinya Yesus True. manusia Jadi yeah, yang mengatakan yeah, yeah. Kristus artinya yang diurapi itu salah Pak ya okay. Jangan pernah punya pemahaman itu menurut kristus Bapak kristus kristus ya, yang diurapi Ya menurut Bapak ya Tuh kan orangnya ini nyolot melulu Makanya aku ah, maut ya. nih ah, Silahkan silakan, silakan dulu dong ya, silakan. Kalau lagi dijelasin itu diem Ya silahkan ya? Ya jadi yang diurapi itu Yesus manusia ya, ya Yesus manusia diurapi oleh Roh Kudus dan kuasa Allah. Siapa yang mengurapi Allah? Siapakah Allahnya? Allahnya adalah Yesus yang Roh. Ya, kalau nggak paham ya sudah. Yang lain ayo. Sahabat <Sihkan>, Pak, saya mau tanya bapak, bapak pintar kan? Oke, kita main di Wahyu dulu Pak ya, karena bapak tadi singgung Wahyu. Oke Pak ya. Saya mau tanya Bapak yang gampang aja, Pak. Bapak tolong jelaskan, Pak. Pak, di dalam Alkitab itu kan, Yesus katakan dalam Yohanes 8, ayat 17, 23 3 saksi perkara sah. Bapak tunjukkan minimal 3 ya, 3 ayat ya. Terus kemudian di dalam kitab ulangan 19, ayat 15, tidak bukan kata-kata, tapi pakai ayat. 23 ayat. Terus 2 Korintus 13, ayat 1 juga begitu. Sekarang Bapak saya mau tanyakan Bapak. Bapak tolong jelaskan. Yang di dalam kitab Wahyu 11 ayat 3. Bapak bilang saya tidak ada berbutuh ya. Sekarang tanya Bapak. Bapak tolong jelaskan siapa yang dua saksi dalam kitab Wahyu ini Pak. Silahkan Pak. Dua saksi Allah. Silahkan sudah dijelaskan di situ ada ada pohon kian. Ya, sudah dijelaskan di situ kok. Ayatnya mana? Minimal tiga baca ayat. Baca terus, baca terus. Dua saksi terus. Terus gimana? Selang dua pohon zaitun itu loh ada ayatnya Ayatnya aja ah. Ya. ya, ya, ya, ya. Pendeta, aduh Bapak Pendeta gimana sih? Oke, okay. bilang aja nyerah, bikin aja gini Pendetaan. Nyerah aku, nyerah aku nggak bisa. Dua saksi siapa, Pak? Saya serius. Dua saksi siapa? Coba bacanya terus tuh, baca aja terus. Dua saksi siapa, Pak? Eh, firman oh. Tuhan katakan, "Dua tiga bertarasa." Ulangan 19 ayat 25, eh 15. Yohanes 8 ayat 17, 2 Korintus tiga belas satu. Silakan dua perkara. Bapak sebutkan tiga saja ayat. Silakan. Jangan pakai kata. Apa sih ngomongin apa sih? Ngomongin loh. apa ya? Ngomongin bapak sebut loh. ayat kita mau jelaskan. Kok enggak nangkap si yang dijelasin sama si Bom Enggak enggak nangkap Henry? Iya. Apa sih? Dua saksi Allah. Siapa dua saksi ini? Kamu. Katanya pendek. Kamu nggak ngerti. Iya. Ngerti. Yang apa? Yang kita bicara apa? Oh di Wahyu pasal sembilan. Lolo lolo lolo. Anda dari tadi mikirnya apa? Ini oh, di situ ada di situ ada Mikir duit mikir duit toh. Sebentar. Masa, duitok. Lah. masa anda ngerti bentar gini apa? aja pendeta katanya. Waduh. tanda tanya saya ini kamu pendeta apa enggak sih? Di situ ada Musa ada ada Musa sama Elia. Pak, tunggu, tunggu saya sebentar, ya. Pak ya. Liu sama saya ya. Enggak apa-apa, ya. Silakan pendeta, siapa saksinya? Nusa dan ini. Anak Silakan kasih ayat penguatnya, Saya mau tantang kependetaannya dia, Pak Bombom. Oh, saya mau tantang kependetaannya dia. Sabar, sabar. Ini ya, sekarang ya, ada Bapak Gembala ya, nih ya. Ya. <laughs> Dia bukan gembala, Pak Bombom. -bom. Gembala dari mana? Dia enggak punya gereja kok. Udah Dia tuh enggak ada denominasinya. Berdiri sendiri enggak tahu dari mana antah berantak Oh, sudah jelas itu loh di ayat empat itu kedua pohon yaitu dan kedua kaki dian oh, ya. itu yang salah nah, Pak Sebentar ya sebentar sebentar sebentar salah ayo pak. jelasin ayo kalau kau pendeta oh, ayo cialah, jelasin itu berarti kaki dian, kaki dian itu jemaat kedua pohon zaitun itu adalah nabi yang nanti uh, Musa dan Elia itu maksudnya salah Pak ada ayat cialah. Cialah, ayatnya salah Ya jadi ini di sini ada yang nanti me, yang musa banget itu merubah air menjadi mana sih merubah air dari <laughs> merubah air nah. Pak pakai ayat Pak benar, ngomong sama benar, Pak bombom itu pakai ayat Pak Nah jadi ini ada yang disebut mempunyai kuasa atas segala air itu eh, untuk mengubahnya menjadi darah Itu Musa Dan ya untuk mengubahnya Malapetaka itu juga Musa Terus yang apa tadi Yang menurunkan hujan itu Elia Udah itu aja pak, jadi dua jemaat ya dan ya, Pak Ini menjelang Kerajaan seribu Bapak, tahun Bapak baca ayat Alkitab sini pak ya Saya contohkan ya, Bapak, Alkitab, ya. ini kata Tuhan Yesus loh. Tuhan Yesus ya Bapak okay. lihat ya Ini pak ini kata Tuhan Yesus kalau kita mau jelaskan itu harus begini Pak perhatikan Pak. Dan dalam Kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Jadi kalau Bapak kita bicara Alkitab, kita tunjukkan ayat Alkitab minimal dua atau tiga. Kita lihat Pak di dalam Kitab Taurat ya tertulis dalam Kitab Taurat. Kitab Taurat mana? Kita buka Kitab Pulangan Pak. Bentar, Pak. Kita udah satin, udah ngerti Pak. Kalau pasal sebelas ya. itu bicara siapa? Menurut bapak siapa? Itu Musa sama Elia gitu kok nanti akan. Pak makanya, ya makanya saya menurut. bilang dua saksi itu begini pak. Oke, saya yang jawab ya. Oke, ya, menurut tanya apa ya. siapa? Yo, menurut saya. menurut siapa? saya. Menurut Alkitab. Cukup pak. Kita buka dulu ini ya. Saya udah kasih satu ayat tadi ya. Ini dua. Satu orang saksi. Perhatikan pak. Satu orang saksi saja tidak dapat menggugat seorang mengenai perkara kesalahan apapun atau dosa apapun yang mungkin dilakukannya. Baru atas keterangan dua atau tiga orang saksi, perkara itu tidak disaksikan. Perkara Perhatikan Pak, pertanyaan saya. Di kitab Wahyu 11, ayat 2. Saksi, siapa saksi dua saksi itu? Makanya saya bawa ke ayat ini dulu Pak ya. Bapak mengerti. Oke, Bapak sekolah di mana sih? Ah? Kita lanjut dulu. Sudah dikitab. Ya, saya tomat, ya. menjawab Elia okay. dan Musa. Anda menjawab. Oke, okay, sabar. Tunggu, ya, sabar. Bapak Elia dan Musa kan? Oke, okay. kita baca dulu ya. Nah. Pak. kita buka dalam uh, <coughs> Matius 18 kita buka pak ya Matius, sebentar pak santai aja pak kita kan nambah tuhan salam, salam kita bahas aja Pak ya lebih bagus bahasa sini pak, nih pak jika ia tidak mendengarkan engkau bawalah seorang perhatikan pak Matius 18 ayat 16 saya jelaskan ya Aduh iya tidak berfirullah al-adhim dari tadi jawab dua saksi itu siapa iya sahabat dulu Pak supaya Bapak udahlah, mengerti perhatian Pak. Aku, Jika iya siapa? tidak mendengarkan engkau Pak ini Yesus perintahkan kepada muridnya Pak Bapak dengar dulu Pak. Udahlah jawab dua saksi Baik. siapa? Iya tunggu saya jelaskan pakai ayat oh, pak. Udahlah. Bapak kan mau belajar betul. Kau dah. Ayah yang lain yang lebih Nah, ingat. Dua orang lagi iya. supaya pak itu nggak bisa saya bukan kadrun pak ya. Bapak, bapak kan oh ya, berarti ya, bapak, bapak, bapak waktu berarti waktu bapak ayo, sekolah pak. di sekolah teologi Bapak protes besar ya. Bapak yang, yang, yang di bawah ayo, ya. ayo pak dua saksi siapa pak sebut nama. Tadi seputama, bapak seputama belum jelaskan. Sebut nama siapa bagaimana sih? Bertikan pak. Jelaskan sama Pak Bonggong dari tadi Anda tidak menjelaskan sama sekali. Sabar udah dulu, ketahuan oke. anda ini siapa nggak ya, okay. bisa berjasa kurang berapa Endrita Endrita terus Pak Bombom -bom, hajar terus sampai nah. dia muntah oke okay. kita lihat ya hajar terus siapa? kasih kayak tadi semua Pak Bombom -bom. kasih kayak tadi semua gitu nggak bisa udah ketahuan ah, sudah ah, ketahuan ah, jurusnya Apa ah, ah. siapa namanya dua saksi itu kamu tahu nggak dua saksinya itu siapa dua saksi itu ya, siapa makanya saya siapa? jawab saya baca dulu tahu. pak Aduh, sudah tahu, loh, saya baca dulu ya saya baca dari awal siapa biar apa dua saksi pahamnya. itu saya udah bisa ya, jawab tunggu Bukan, sabar ya. saya kan pakai ayat kamu nggak pakai ayat gimana sih pakai ayat pak kita tenang dulu pak ini nah, <laughs> jawabannya iya nah, perhatikan pak ini di Markus ini pak ia memanggil kedua belas murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Pak dengar pak ya berdua-dua. Yesus mengutus orang tuh berdua-dua. Contoh murid-muridnya berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh jahat. Nah, Ingatnya dua-dua ya, dua-dua ya. ya. Oke, oke sudah ya. Jadi siapa namanya? Siapa namanya? Bapak tahu nggak yang dua saksi ya? Bukan nama. Dua saksi itu adalah jemaat, jemaat gereja dan gereja itulah yang jadi saksi di akhir zaman paham nggak Pak murid-murid ya, Yesus? saya tanya Bapak, Bapak murid Yesus bukan sekarang? iya dong, saya bukan tunggal ya Bapak nah, jadi saksi untuk akhir zaman nanti saya tanya Pak, Bapak mengerti Pak gereja dan murid Yesus yang jadi saksi bukan Musa dan ilia Pak tadi Pak, ayatnya sudah tujuh Ah, bapak. bapak. Oke, ya. udah, udah, udah. Oke, saya tanya. nggak, Bapak ini, bapak nggak mengerti di sini aja. Bapak bilang saya bodoh. Saya mau tanya, ya, Pak. Udahlah, udahlah. udah Mohon maaf ya, Pak Bombok. Ya, Mohon maaf ya. Itu sudah ada ayatnya jelas di situ yang soal hujan sama. <laughs> air, Oke, ya. gak, gak. Bapak nggak bisa jawab. Sekarang saya mau tanya. Ini pertanyaan Nandar. Bapak tolong jawab ya. Saya mau tanya Nandar. Ini Nandar sekarang yang bertanya sama bapak. Ya tolong ya, bapak jawab ya. Ah. Eh, Bapak tolong jawab ya, Nandar punya pertanyaan ini Ini titipan dari Nandar Perhatikan Pak Kata Yesus kepada mereka Tidakkah ada tertulis dalam kitab Tauratmu Aku telah berfirman kamu adalah Allah Pertanyaan saya Pak Nandar berkata bahwa Yesus saja tidak tahu Ada tertulis dalam kitab Taurat Padahal ini di kitab Mazmur. bagaimana itu Pak? Menurut Nandar Nandar titip pertanyaan buat Bapak, Bapak tolong jawab Gak apa-apa Pak enggak apa-apa eh? ya. Jadi, jadi Yesus itu berkata bahwa yang disebut dengan kadang-kadang uh, dia menyebut Taurat itu di Lukas 24 ayat 44 uh, Taurat Musa, Mazmur, dan kitab nabi. Enggak apa-apa, Pak. Dia sebut, sebut eh? Taurat itu itu nggak apa-apa. Eh? Ya. Nanti soal soal soal, soal uh, soal siapa soal, soal Yudas misalnya ya soal Yudas soal Yudas ngomong gini kan ada orang yang mengangkat tumitku sesuai dengan yang tertulis di kitab Nabi nggak tahunya di Mazmur juga ayo Hah? Hah? sekarang saya tanya Pak Bapak bisa jawab ini enggak ini pertanyaan nandar loh kenapa oh, Yesus tahu. Yesus salah bicara dia bilang Taurat enggak. kenapa ini di masmur ini Mazmur ini dalam sidang ilahi coba Padahal ada dalam Sidang Ilahi. Nih, Sidang Ilahi. puluh 82 ayat ayat 6. Coba Bapak jelaskan ini. Kamu adalah Allah. Bapak bisa jelaskan kamu adalah Allah? Silahkan. Kamu Allah, ya, Allahnya huruf kecil artinya anak-anak Allah. Ya, apa susahnya. Ha? anak Allah. Anak-anak Allah, apa susahnya? Anak-anak Allah. Terus iya. kenapa? Bapak tolong jelaskan? Bapak tolong jelaskan ini. Kamu adalah anak eh, kamu adalah Allah. Ini Kenapa sedangkan dalam Yohanes dan Nandar bilang itu di kitab Mazmur, ini buktinya di kitab Mazmur. Kenapa sampai bukan di kitab Taurat? Katanya Yesus salah. silahkan Pak. Tadi saya sudah jawab soal soal soal uh, siapa sih uh, eh Yudas Iskariot pun Yesus bilang hmm. sesuai kitab nabi padahal ada di Mazmur. Ngawur sekali nih Bapak perlu belajar lagi. Oke, Pak, saya mau tanya, Pak, apa yang ini maksudnya? Yang tanya yang ini, mana, dia jawab yang mana, nih, iya dimana? oke Ini manusia. Selesai. Bapak Hendri, selamat. Mengerti pertanyaanentar, nah, katanya lu hebat. Tapi, se -se, kenapa Kenapa sampai ka, Yesus? Ikau? Kenapa begini, Pak? Kenapa sampai Yesus lari ke Masmur Bapak tolong jelaskan Allah dalam sidang ilahi. Maksudnya Allah dalam sidang ilahi. Diketawain si Bombom. Loh, bapak, ilmunya enggak ada ini, waras. Allah sidang ilahi ini apa, Pak? Silakan. <tansi> enggak ada ilmunya. Sidang ilahi, sidang ilahi itu artinya adalah eh itu ada di Yeremia, itu apa yang namanya? Eh apa itu? Eh sidang Allah itulah apa yang namanya? di dalam Mia tuh ya artinya bahwa alam, alam hadir ya sidang ilahi itu maksudnya itu Pak alam hadir Pak nah ini Bapak salah lagi nih kalau cuman bilang salah mah bagi saya tak cuekin aja ya oke oke ya, saya pakai ayat Pak saya Bapak mengerti sekarang pertanyaan saya Bapak tujuan Allah menciptakan manusia itu apa tujuan halau sudah mulai, ya, ya, mulai goyang dia Pak Bombom sudah mulai goyang sebentar sebentar sebentar sebentar ke sidang ilahi Tujuan Allah menciptakan Bapak, menciptakan saya, tujuannya apa, Pak? silahkan pakai ayat. Minimal 3. Saya kasih lu ayat saja. kaki dua ayat, Pak. Jangan congor, Pak. Lu ayat. Tujuan Tuhan menciptakan kita. Ya, manusia diciptakan untuk kudus dan uh, tidak bercacat di hadapan Allah. Ayatnya mana, Pak? eh Efesus 1 ayat Anda nggak akan paham itu. <laughs> Bagaimana kalau saya jawab untuk Bapak? Saya berikan ayatnya. Tujuan, Pak, dengan bahasa saya, tujuan Allah menciptakan manusia, tujuan apa bagaimana kalau saya jawab? Eh, coba, ya, baca. Aku udah jawab. Bapak, bapak, bapak, bapak, bapak, bapak menyerah jalan. dulu. Bapak menyerah dulu. Bapak menyerah dulu. dulu. Angkat bendera putih aja udah angkat bapak bendera putih. Itu. Udah selesai dia. Apa udah selesai itu, liat, harap, dia, dia. Udah setuju, udah setuju. Mana dirimu? Mana dirimu? Oke, okay, oke, okay, okay. okay, udah selesai. Saya kasih jelas karena sekarang. Hati-hati, udah stres banget dia tuh. Mana yang ya, enggak? Saya mewakili. Saya mewakili. Bapak pendeta Sagalong, extra sorhu. Ah, ya, oke, saya dulu. sama aja. saya, Dian. Dian mau menjelaskan, mewakili Bapak Steven. Oh, gereja-gereja, Pak. Dengar ya, Bapak menghina gereja Katolik, bilang pastor di neraka lah. Iya, saya mau menghindari Tuhan. Tapi kalau Saya mau, kan masuk sekarang, saya kalau lapor masuk dia ini langsung masuk Dengar ya, iya, Tuhan menciptakan manusia itu ada tujuan. Bapak tidak bisa menunjukkan ayat, begitu berarti Bapak di sini pemirsa dan nonton lebih dua ribu nih, Pak. Ini dua ribu bob Prabowo, Bapak. Mereka tahu, Bapak, Gila, saya mewakili Gereja Katolik, saya mewakili Karena Bapak, men Bapak menyebut bahwa Orang-orang Katolik, masuk neraka. Bapak, saya kasih tahu buat Bapak Sekarang saya lawan Bapak Bapak tidak bisa jawab pertanyaan saya Bapak bilang, seorang bodoh Tidak bisa jawab dia dari ha? tadi Oke, saya jawab sekarang Tuhan menciptakan <laughs> manusia Tuhan kenapa, kenapa tujuan lo? tujuan Tuhan menciptakan manusia Ini Pak ayat yang pertama, perhatikan Pak Semua orang yang disebutkan Dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk juga kujadikan. Tuhan menciptakan manusia untuk memuji kemuliaannya, bukan untuk bapak mengor ngomor Itu satu ayat. <tik> itu dia. Uh, mantap. Ya, Permintaan untuk Hah? kudus tidak bercacat di hadapan Allah. Lo salah kan pak? ayat tujuan kita lihat di sini pak. Semua Ketawa, orang ini. termasuk bapak saya, kami semua, semua <laughs> orang yang disebutkan namaku, nama Elohim Yosua Hamasiah yang Kuciptakan ya. untuk kemuliaanku, yang Kuciptakan, yang Kubentuk dan juga Kujadikan. Berarti kita semua membucikan nama Tuhan. Kita ya, lihat ya. dalam Mazmur lagi pak. Oke, sabar enggap karena bapak udah trending set tadi. Nah, kan sempat saya buat kedua perjanjian lama. Hajar Pak Bombom, -bom. hajar sama. jangan kasih nafas Santai, Pak. Jangan kasih nafas, Kalau sama saya udah selesai dia dari tadi. Perhatikan, Pak. Nah, bang. Langit bang, bang, bang. menceritakan bang, bang, bang. kemuliaan Allah. Ya, Dan juga mau pekerjaan tangannya untuk itu, Pak. Pak Henry. Stress dia stress Ah, saya mau tanya, Bapak kan tadi bilang saya. saya, saya nantuk, pak. Nantuk. Ya, bentar, Pak. Sik aja, Pak. Tadi Bapak sih minta maaf, Pak. Ya, Bapak kan gembala Saya mau tanya, Pak. Gembal, alat dia apa, bom? -bom? Nah, gini, Pak, saya mau tanya bapak saja. Kira-kira kalau kita manusia nih Pak, kita mati, roh kita kemana Pak? Kalau Anda Apakah ke orang hmm? kalau Anda ke rumah bapak, ya kita ke, roh kita ke rumah bapak. Terus yang bisa dihakimi di dalam neraka itu apa saja Pak? Yang dihakimi? Ah, yang bisa dihakimi. Di, ya, dalam di, di dalam neraka, ya, yang ke rumah Bapak itu Yang ke rumah Bapak nanti dihakimi di neraka Terus huh? sama Sama huh? semua orang yang huh? Yang <laughs> uh, dibuka Semua kitab itu loh ya, ya. <laughs> Oke okay, Pak yang Kitab tidak, kehidupan ada berapa koverdus, Pak? Yang tidak keverdus nanti dihakimi Di penghakiman terakhir Oke okay, Bapak yang bilang yang ada koverdus. kitab Bapak bilang ada kitab kehidupan Kitab kehidupan itu ada berapa Pak? Ya satulah miliknya Yahweh, miliknya Yesus sama. Nah ini yang saya bilang bapak tidak belajar bebek, sabar loh. Saya belum saya baca di kitab kehidupan. Saya tanya pak dulu pak. Stres apa dia. Toh? Ya bapak sekadar loh. Ngantuk. Stres aku, dia. Malam. Bintamapa ya. Tuhan, stres. Ya, Entretan stres. Hahaha. Siapa tanya apa? pak? Itu ngomong aja. Kenapa? Aku, aku ini saya terakhir makan sebentar. Saya terakhir makan. Hari ini ada tiga channel ya sama sama nah, handi, iya. sama nah, yang sama lain abal-abal Pak, bapak kalau masuk channel sini bapak kena mati kutu sama bom-bom, enggak lah, <laughs> ya. udah nggak kejawab dari tadi bom-bom, -bomb. udah ini selesai ya, dia enggak itu, enggak pak. enggak pak, gini Pak, saya mau tanya bapak, tadi kan bapak sudah ini ya, bapak kan sudah bilang uh, apa, kita apa ya, kita santai aja ngobrol Pak ya, terlun Pak ya, aku permisi ya, bapak di, bapak kan gembala, nggak mungkin saya menghina ya, kita sama-sama cuma saya sedikit keras. Bukan gembala, hmm. Pak Bombong sudah bilang bukan ingat, gembala, saya, saya. saya. kasih ingat Bapak, biar Bapak ini jangan apa? Jangan uh, uh, bicara begitu sama saudara-saudara kita dari Katolik, sama Kristen ya. Bapak nggak boleh begitu ya. Bapak berkata bahwa kitab kehidupan itu cuma satu. nggak bisa begitu, Pak. Kitab kehidupan itu bukan satu, Pak. Ada namanya kitab peringatan, kitab catatan akan dosa. Ya, itu ayatnya ada, Pak. Bapak boleh baca di Kitab Maliaki 3, ya. Ya, kalau Bapak melihat, ya, itu Kitab Peringatan itu ada dalam Kitab Maliaki, Pak, ya. Jadi, Bapak jangan eh, perlu Bapak belajar sama-sama kitab Kristen, saling menegur, itu enggak apa, apa ya. Karena kita enggak apa, enggak boleh kita saling menghina, ya. Kalingin, tapi Bapak enggak boleh hina-hina gereja katolik, atau gereja mana, di rumah mana, ya. Itu enggak boleh, Pak, karena Bapak ini sudah salah salah apa salah salah berbicara cuma saya undang bapak ke sini supaya kita diskusi yang santai santun ya aduh iya iya, apa apa, kalau... apa, apa apa soal apa ya aduh salah apa tadi kitab kehidupan ada berapa ada tiga pak ya sudah ya sudah anda bilang tiga saya bilang satu Sudahlah, lah nggak usah diperdebatkan loh hmm? ada ayatnya pak Ya enggak apa-apa kalau Anda pahami ada kalau ada ayatnya Pak, berarti okay, Pak okay, gak apa berarti Pak okay, Hendri enggak okay, tahu apa-apa okay, dong. Okay, Pak. Ini, Pak. Pak, saya kasih ayatnya, Pak ya. Hari ini, Pak ya. Pak Hendri enggak tahu apa-apa ya. berarti. Oke, okay, Pak. Oke, okay, Pak. Ini, Pak tunjukin. ya. ya tunjukin okay, aja, tunjukin. Oke. Ah, tunjukin, okay. nah, tunjukin okay. dia dia tahu Pak Bombong. Oke, okay, oke, okay, Pak. Pak. Ini, Pak ya. Yang Angkat ini, Pak. bendera putih. Oke, okay, oke, okay, ini ya. Hendri. Hendri Tan. Ini pak ya, pak ya, bapak bantarung, ya. pak rambut. Oke, bapak lihat baca ini ya, pak ya. Ini pak ya, baca itu. Ini ya, ini ya, pak ya. Ini pak kitabnya. Beginilah berbicara satu sama lain. Orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya. Bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya, itulah kitab peringatan, saudaraku. Sesuai dalam Kitab Wahyu 20 Ayat 12, kitab kehidupan yang akan dibuka dan kitab yang akan, kitab catatan dosa, ada kitab Yesaya 65 ayat 6 hingga yang ketujuh. Itulah pahit ritanya. Buku kitab yang akan dibuka di kerajaan surga itu ada tiga. Yang pertama, kitab kehidupan. Yang kedua, kitab peringatan akan dosa. Dan kitab yang mencatat Bapak punya dosa itu. Ya Pak ya. Oke begitu Pak ya. Saya sudah tunjuk ayatnya. Karena di sini berbicara itu ayat Pak. Bagaimana kalau saya tunjukkan, saya diskusi Pak. Ayat-ayat yang lain saja. Bagaimana Pak? Ya, uh, kitab kehidupan itu orang yang tidak tertulis dalam kitab kehidupan. Itu tidak bisa masuk surga udah begitu jawabannya iya, iya sekarang begini Pak saya mau tanya Pak Hendritan pada waktu kita mati ya kan kalau orang sebelah kan Bapak sering diskus sama orang-orang di sebelah kalau kita mati apa yang kembali kepada Tuhan ya sudah ada ayatnya roh kembali kepada Tuhan ya tuh ayatnya dimana, pak ayatnya dimana apa ya uh, saya agak lupa itu uh, pengkot dua ayat pengkutus. saja Pak dua ayat, ayat. Pengkutbah apa saya agak lupa tuh Pengkutbah 12 ayat 7 kalau tidak salah ya Sorry kalau salah ya. Oke. Okay. Tapi pengkutbah okay, satu itu ayat lagi, Pak. satu ayat lagi Pak. aduh agak lupa saya. Sudahlah. sudahlah. Dua Masih, ayat ya? Ya? Jelas. Yang jelas ya Pak. Yang jelas orang itu kalau mati roh kembali kepada Allah ya. Okay. Kembali kepada Allah itu maksudnya kembali kepada wewenang Allah mau ditaruh okay. di verdos atau alam maut itu wewenangnya Allah. Ayatnya, ayatnya, oh. jangan ngomong ya, ya, ya. doang, ayatnya saya mana. Saya tanya, Pak, Pak. terus nanti kalau orang yang, contoh orang yang tidak percaya Yesus, mereka masuk neraka, apa yang disiksa Pak? Nanti mereka apa yang dimasukkan ke dalam neraka? Silahkan. Itu ada di Wahyu 20 ayat 10, mereka akan disiksa siang dan malam, gak mati-mati. Ya, apanya Pak. yang disiksa Pak? Apa yang disiksa Pak? Bapak baca Wahyu 12 ayat. Eh wahyu 20 ya. kita ayat buka ayat dulu. 13, ayat 13. belas, kita baca, buka. Mereka, baca, menyetorkan, buka. Eh, mereka eh. apa menyetor ya, menyetor orang mati ke situ. Iya, menyetor orang mati. Iya, ada setor ya, uang kali di setor. <laughs> ya, Oke, jadi ada iya, tiga tempat. <laughs> Oke, okay. okay, okay. Silakan Pak, silakan. Uang silahkan, di setor. Silahkan, silahkan, nah, itu yang yang yang, iya. orang, yang yang yang menyetor orang mati itu yang memberikan orang mati itu kan laut, maut dan kerajaan maut. Nah, Begitu, ini dibaca ini. Oh, dibaca okay. ini? Oke, okay, oke. Okay, pak, Lobo baca, pak, Lomba baca. Silakan ini hambatan harga ya. Dan iblis yang menyesatkan aku. mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama lamanya. Ah, pak, di sini tidak dijelas apa yang disiksa Pak dalam neraka. Pertanyaan saya, apa yang disiksa Pak? Silakan. Kalau gitu Wahyu Wahyu 20 ayat 13, eh, ayat 12 dulu, ayat 12 dulu. Ayat 12, disi, oke silakan, Pak. Oke, oke silahkan Pak. Kalau Lobo baca. Dan aku melihat orang-orang mati, <coughs> besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu, lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu nah itu tadi kitab-kitab ya, kan? sudah jelas kan ya, ya. orang... bukan clear belum apa yang disiksa pak manusia nah, ini di pak, manusia di terdiri apa ya, pak, pak. roh jiwa dan tubuh apa yang disiksa pak perhatikan orang-orang besar dan kecil berdiri di hadapan iya, saya tahu Nantinya apa yang disiksa kebangkitan pak? Dulu, pak ada kebangkitan tubuh dulu hmm. Lalu rohnya hmm. digabung sama tubuh jadilah orang lagi. Ya ya. Oh tetapi jadi orang, orang lagi. ini, orang ini jangan berpikir seperti fisik sekarang ya. Tetapi dia sudah tubuh kebangkitan. Nah itu sudah jelas gitu kok. Lalu yang disiksa dimasukin ya tubuh berikut sama rohnya. Oh gitu. Itu udah ada gitu. Ada pikirannya oh, nggak? Tubuh, tubuh jiwa, tubuh jiwa dan roh disiksa di dalam neraka. Nah ada ada ditulis, apakah kamu bisa bisa menjalankan sesuai perintah kitab-kitabmu? Kan diadili. Kamu sesuai enggak sesuai dengan perintahnya? Dia ditanya. Nanti, Ayatnya sebentar, mana? Pak? Bentar, bentar, Pak. Bapak pendeta, saya hormat. hormat. Pak Bobo orangnya enggak perintah. Berarti yang nanti dibuang dalam neraka dibinasakan tubuh, jiwa dan rohnya, Pak. Disiksa siang malam Pak, enggak bisa dibinasakan itu itu, iya. ya, saya tanya, Pak sudah tau pak kok, sudah tau pak Bobum yang berarti di dalam neraka disiksa tubuh, jiwa dan roh pak ya? lawang itu ayatnya ada gitu kok. oke okay, oke, okay. makasih banyak. apa setuju ya? oke okay, setuju pak ya? tubuh, jiwa dan roh ya. oke. Okay. sudah ada bungkus. ayatnya kok tinggal baca aja. oke okay, bungkus. bungkus, saya bungkus ya. bungkus. apa yang ditampilkan yang disiksa dalam neraka. Tubuh, tubuh, dan roh tubuh, tubuh, eh, <gul> kita lihat tubuh, tubuh, tubuh, tubuh, tubuh, tubuh, tubuh, tubuh, tubuh, tubuh, tubuh, tubuh, dia tubuh, tubuh, tubuh, tubuh, tubuh, tubuh, tubuh, tubuh, Matius 10 pak, ayat pak, yang ke-28 Kamu jangan pakai kata-kata ah, begitu di tidak sih Dan eh, janganlah kamu santa. takut santa, Kepada santa, jalan, mereka jalan. yang dapat Membunuh tubuh ah. Tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa Takutlah terutama kepada dia yang berkuasa mem membinasakan Baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka Nah, berarti yang dibinasakan di dalam neraka itu Hanya tubuh dan jiwa Ji Tubuh dan jiwa dan neraka Roh kembali kepada Allah Sesuai dengan kitab Ayub Ya, Sebentar ini ya Nanti kita kembali sini Kitab Kasih Ayub dia, Pak. Lihat Pak ya Kitab Ayub Kita lihat Ayub 34 Perhatikan, Pak. Ayub, ayub dulu, ke baru ke-14. Nah, perhatikan nih, Pak. Jikalau ia menarik kembali rohnya dan mengambilkan nafasnya padanya, berarti roh yang Tuhan menghembuskan nafas dalam kejadian 7, ya, 2 ayat 7, itulah roh yang ditarik kepada Allah. sesuai dalam pengkotbah 12, ayat yang ke-7. Pengkotbah 12, ayat ke-7. Roh kembali kepada Tuhan. Nah ini Pak, dan debu kembali menjadi tanah seperti sebulan dan roh kembali kepada Allah yang menerikannya. Jadi roh tidak disiksa dalam neraka Pak. Yang disiksa adalah jiwa dan tubuh sesuai perkataan Yesus dalam Matius 10. Ini Pak ya, dalam Matius 10. Matius 10 ayat 20. 8. Ini Pak, ini jelas Pak. Ini kata Yesus. Jadi bukan kata Pak Hendrik. Jadi yang mati dalam dikubur dalam neraka, eh yang dibakar dalam neraka adalah tubuh, yang diminasakan adalah tubuh dan jiwa dalam neraka. Jelas ini Pak, letterless. -letter? Dalam masuk channel dia Pak Bombom. Nah ini kita saling mengingatkan lah, kita belajar Pak. Pak saya mau tanya Pak, kalau kan kebangkitan ada berapa jenis kebangkitan Pak? Pak Pendeta, menurut pemahaman Pak Pendeta. Hmm. Ah, dua kali Pak, ada kebangkitan pertama, ada kebangkitan kedua Pak. Nah kalau orang contoh kayak kita begini dibangkitkan dibangkitkan enggak Pak Pertama nanti di kedua. kebangkitan kedua Pak Bapak Bapak kalau tidak percaya Yesus Kristus satu-satunya Allah Nanti di kebangkitan hmm. kedua Kalau Bapak kebangkitan pertama Kalau saya percaya Yesus Kristus satu-satunya Allah maka pada saat rapture dibangkitkan Pengangkatan orang percaya Ayatnya rapture itu dimana Pak? Ayatnya rapture mana? ya Bapak sering aja kebangkitan pertama itu ada di Wahyu berapa ya Wahyu ada itu ada dua kali kebangkitan pertama itu ada kata-kata kata itu kasih ya. ya kasih saya coba Loh, kasih ayat lho, lho, lho, lho, lho. Wahyu 20 ayat berapa ya kebangkitan pertama ya hmm, nggak kasih tahu, ayat. ayat Wahyu 20 ayat 8 kalau tidak salah ya Wahyu 20 ayat 8 eh sebentar namanya kebangkitan Yang saya pertama. tanya Repcher Pak ya Repcher Nanti orang yang, mana, mana duluan nanti dibangkitkan Pak, pada waktu anak manusia? Itu anak manusia nanti datang, Yesus datang itu, apa yang dibangkitkan duluan Pak? Bapak yang melihat atau orang mati dulu dibangkitkan Pak? Yang orang mati duluan Pak ya, di dalam 1 Timotius 4 ayat 16 dan 17. Orang yang mati dulu dibangkitkan, baru orang yang masih hidup diubah, naik. Nah kita lihat dulu, 1 Timotius 4 ya. Ayat 16 dan 17. Satu Timotius 4. Mana ya? Ayat, uh, ke, ayat, 6, ayat 16 dan 17, 17, 17 kata dia. Mana? Enggak ada kok. Enggak ada. ada. Eh, satu Tesalonika kok Timotius Tesalonika? Sori. Ora ono. Oh ya, oke. Okay. Aku udah ngantuk, Pak. Oke, satu Tesalonika. Aku ngantuk. Belum benar, selesai benar, sama kalau. Pak Lidara sama saya belum. Kita santai. Lebih bagus ngobrol di sini, Pak. Kita saling mengimani. Kan percaya ya, Yesus itu, sebagai Tuhan. Itu saya Ayo. senang Pak, kalau kita saling nah. menguatkan itu saya senang. Nah, ya. boleh, saya itu senang. boleh enak. Ya, jangan ke sebelah Pak. Lebih Bapak di sini kita saling belajar, oke? Okay? Oke, okay, ini ya Pak ya. Berarti, eh, Pak, kebangkitan eh, setelah kebangkitan, ke. Bapak mengerti seribu tahun nggak Pak? Saya mau tanya Pak. Yang seribu tahun ini pak dalam Wahyu kita sering pak ya, saatnya pak Wahyu dua puluh ayat empat kerajaan seribu tahun itu Wahyu dua puluh ayat empat itu setelah iya, Armageddon pak setelah iya, Armageddon, Armageddon ya itu apa, pak Armageddon itu apa pak Wahyu enam belas 16 enam belas dulu pak Armageddon Oke pak saya mau tanya sama bapak permisi pak yo aku cuma tanya tanya aja pak nanti setelah seribu tahun Iblis akan dilepaskan dari penjara, terus ia menyesatkan, siapa yang disesatkan Pak? Orang-orang yang hidup, yang hidup selama seribu tahun. Orang Hah? hidup, orang, ada orang kan di, di masa seribu tahun itu kan ada orang hidup mati. Ada yang mati, ada yang hidup. Di situ. Hah? Hah? Ayah, yang disesatkan, Ayah, di mana? orang mana? di bumi Orang di bumi Pak. Enggak, saya ada Pak, masa seribu tahun itu siapa yang ada di dalam manusia manu seribu tahun? Bukan, Pak. Bapak. Waktu rekser, waktu rekser itu waktu rekser sebelum seribu tahun atau sesudah seribu tahun, Pak? Bapak, kerajaan seribu tahun itu adanya di bumi, Pak. Tahu, ya. saya tahu itu. Ya. Nah, jadi Sementan -sementan ada orangnya, Pak. Sabar, Pak. Ada sabar, orangnya, sabar. Pak. Ya, ada orang Cepet. selama... <tuh> seribu tahun itu kira-kira berapa generasi lah itu bisa dua 15 generasian lah ya sama tanya nah. Pak, hmm. saya mau tanya Pak waktu bapak rapture itu sebelum 1000 tahun atau sudah 1000 tahun Pak sebelum Pak begitu tujuh matre sama tujuh sangka kala selesai langsung ada rapture ya pengangkatan orang percaya baru nah, harus Har Har baru Armageddon. Baru kerajaan seribu tahun Menjadi masalah Pak Armageddon itu sebut saja Pemusnahan massal. Cuman di Cuman disisakan anak-anak Pak Makanya ada ayat Alkitab Anak-anak inilah yang Empunya kerajaan Allah Maksudnya anak-anak di bawah 12 tahun Itulah modal Kerajaan seribu tahun Itu loh Pak Ya jadi eh, Bapak saya mau tanya Pak Seribu tahun itu siapa aja yang seribu tahun bersama-sama dan seribu tahun itu? Siapa itu? Ya. Orang-orang yang tidak percaya juga tidak Modalnya adalah anak-anak, Pak, ya. Anak-anak di bawah 12 tahun yang belum bisa dipertanggungjawabkan keimanannya. Ya. Di situ, Pak. Ya, lalu itu modal penduduknya itu. Yang datang siapa? Yang datang anak domba, Pak, ya. Jangan bilang Yesus, Pak. Anak domba. Ya. Walaupun anak domba itu sama dengan Yesus, tetapi memakai nama anak domba. Lalu anak di situ ada 144.000 sebagai hakim, lalu ada para martir-martir itu sebagai raja-raja wilayah, sebut saja gubernur, memerintah selama 2.000 tahun, tapi sifatnya seperti waktu tubuh kebangkitan Pak bisa kelihatan, bisa dipegang, kapan-kapan dia bisa ngilang juga, gitu loh seribu tahun pak, bukan dua ribu tahun ya seribu tahun jadi menurut ya, bapak seribu tahun itu siapa tahun yang menghuni pak, siapa yang menghuni seribu tahun itu di bumi maksudnya di bumi anak-anak selama seribu nah, tahun kan. Nah, saya mau tanya masa seribu tahun itu siapa yang menghuni, menghuni dalam seribu tahun kan sudah di kan sudah diangkat oh, yang iya. percaya Yesus kan di orang mati dibangkitkan betul enggak? sudah, saya jawab pak ya silakan, nah, silakan. Ya. Ya, dengerin baik-baik ya pada nah. waktu raptor orang dari kuburan yang percaya Yesus bangkit ya nah. masuk surga orang yang di bumi yang percaya Yesus diangkat langsung pak ya menjadi apa yang... tuh pak? pak? aduh kan yang namanya dilihat dalam sekejap itu loh ya kisah hmm. uh, 1 Korintus 15 eh, berapa itu yang naik sekejap itu 41 apa berapa itu? Ya saya jelasin dulu Pak Jangan dipotong-potong dong Oke begitu orang yang hidup di bumi Yang percaya Yesus saja Pak Yang diangkat naik diubah dalam sekejap Bisa di 1 Korintus 15 Bisa juga di tadi 1 Tesalonika 4 tujuh e 17 Lalu pertanyaannya Yang sisa di bumi siapa Pak? Orang-orang yang tidak percaya Yesus Betul? Karena yang percaya Yesus diangkat Oke ya. Nah, ngerti sampai terus dia sini. Diangkat taruh di mana? Ditaruh di mana? surga gitu kok, udah di surga gitu kok. Oke, itu nanti memerintah seribu tahun enggak itu? Nah, oke, oke. Habis itu, Pak, sisa yang di bumi yang orang-orang hmm. nggak -orang percaya itu dihukum dalam bentuk Armagedon. Dihabisin nah, Pak ya, Ketu Wahyu 16 orang dan orang. Wahyu 6. Udah Wahyu ya. 16 dan Wahyu 6. Ayo lanjut, lanjut ya. Ya, oke. Kecuali orang-orang yang e, masih anak-anak yang belum bisa dipertanggungjawabkan keimanannya, maka di Kitab Markus ya? menulis: "Anak-anak inilah yang empunya kerajaan surga. Kerajaan surga yang dimaksud di situ adalah kerajaan seribu tahun." Oh, baru ya, kita ini. bisa ngerti, aduh ampun, Bapak, mok, jangan jawab, Pak. Iya, ya, lanjut, lanjut, lanjut, lanjut, lanjut sabar dulu aku tuh males kalau dia lo nyolot dan juga saya Pak, saya mau pertanyaan ya, lanjut, Pak. ya. Allah, Allah. jadi tolonglah Bapak ini diem dulu ya iya, ketika orang-orang iya. itu sudah diangkat tinggal sisa yang anak-anak ya anak-anak itu untuk modal kerajaan 1000 tahun selama begitu, 1000 ya? tahun anak-anak ini sudah dewasa dan nanti beranak cucu ada yang mati ada yang begitu selama 1000 tahun kurang lebih kurang lebih tujuh berapa 1000 tahun itu ya 12 sampai 15 generasi. Lalu di situ nanti iblis dilepas, dia menyesatkan siapa yang disesatkan itu tadi orang-orang yang yang di kerajaan 1000 tahun itu yang modalnya dari anak-anak itu kira-kira sisanya sisanya kalau 1000 tahun beranak cucu berapa itu? Ya, lalu terjadilah Gog dan Magog. Itu loh, Pak. Udah, Pak? <tuh> apa ini pintar Bukan. cerita doging juga, Pak, ya. <tuh. <tuh> dongeng itu, Pak. Nggak ada pakai ayat, gimana loh Pak? Pak, itu dalam Yohanes 5. Itu kan ada kebangkitan Pak Wahyu 20, ayat 8. Kemudian dalam Yohanes 5, ayat 28-29. Ini Pak, saya tunjukkan ayatnya, Pak, ya. Nuh, Bapak ini... Eh, ini wahyu 20, ini ayat 8, Pak ya. Dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada tempat penjuru, yaitu gok dan magok, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama banyaknya seperti pasir di laut. Oke, Pak ya? Nah, ini yang disesatkan, Bapak tadi bilang siapa? Anak-anak siapa? Anak-anak kecil itu ya, Pak? Yang selama seribu tahun mereka kawin itu ya? Anak-anak kecil yang datang kepada Yesus itu. Katanya begitu. Anak, -anak kecil, ya kan? Terus Yesus bilang, anak-anak inilah yang empunya kerajaan Allah. Dalam Markus 10. Ala... Pak, itu dalam Markus 10 itu jangan kau biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Contoh mereka itu jangan menghalangi anak-anak datang kepada Tuhan Yesus. Maksudnya mereka yang ingin Ya sudah, Anda bisa jelasinlah manusianya okay. dari mana. Oke, okay. saya tanya Tolong Bapak. Ah. Iya, Bapak, saya tahu jelas. Ya, kita bukan dalam Yohanes. Ya, masa Bapak cerita kayak kamu pakai apa? Ya, Pak Pak pakai kata-kata yang sopan sopan bisa ya, ya, ya, Pak. Anian, anian. Pak, kata -kata ya, ya, okay. Silakan, kita nah. ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, Ya, saya jawab, Pak. Saya jawab, loh. Itu dari maka. mana orangnya yang yang yang kuk -kuk ya, itu okay, dari mana okay. orangnya? Ya, oke, okay. saya jelaskan ya, Pak ya. Saya jelaskan ya. Oke, yang orang yang yang gini, Pak ya. Oke. Perhatikan ya. Saya baca dari ayat 8. "Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya." Oke. Perhatikan, Pak ya. Dan mereka yang telah berbuat baik, perhatikan Pak, yang mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Nah Pak, ayat di sini yang dibangkitkan pertama adalah orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka dibangkitkan dulu sesuai dalam satu kesempatan empat. Ayat enam belas mereka akan dibangkitkan memakai tubuh kemuliaan dalam satu Korintus 15 ayat 51 puluh sampai lima namanya Reptil memakai tubuh kemuliaan yang tidak bisa hilang disitulah ya pak ya habis itu orang yang kayak kita hari itu juga tubuh nanti tubuh kemuliaan sesuai dalam satu Korintus 15 ayat empat ayat lima sampai lima puluh dan di situ kami diangkat ada namanya, kita akan memerintah bersama Yesus selama seribu tahun, Pak. Jadi bukan seribu tahun yang yang Bapak katakan bahwa apa seribu tahun nanti orang dalam dunia tidak, Pak. Karena mereka yang tertinggal, ya, pak mereka yang tertinggal dalam dunia, mereka kan tidak dibangkitkan, mereka kan mengalami tujuh malam petaka itu. Nah, kita ini yang dimetrikan sesuai dalam Efesus 1, ayat 13-14. Kita semua sudah dimitrikan selamat. Tadi pada waktu Yesus datang, kedua kali kita diangkat. Nah, setelah diangkat, nah itulah kita akan memerintah sama Yesus seribu tahun. Bagaimana dengan orang yang dibawa? Mereka dimatikan. Mereka dimatikan, Pak. Ya, Mereka dimatikan, sebentar Pak ya. Tunggu Pak ya. <tuh> mereka dimatikan, itu sesuai dalam, uh, coba saya buka dulu, perjanjian lama dulu boleh Pak ya saya buka dalam perjanjian lama biar Bapak bisa memahami ya, ya kan bagus santai lah. Bapak. ya kita sering-sering gini bagus ya, ya enak toh tapi dengan santai-santai aja Pak santai-santai aja Pak santai, -santai aja, apaan, aja Pak ya. oke mantap Pak terima kasih banyak ini Pak ya ini sama saya ya Hendrik Kacung Tan Dinata bisa santai Pak Sopan nggak santai-santai dulu Kapan? ya habis ini kita klarifikasi jangan lari karena ini dilihat 2.800 orang Siapa ya, klarifikasi kita. dengan kamu dan semua perkataanmu kacung homo tandinata? Oke, Hasan. Oke, Pak ya, saya baca ya Wahyu 16 ayat 18 20. Maka memancarlah kilat dan menerulah mendorul bunyi guru dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitu hebatnya gempa bumi itu lalu terbelalah kota besar itu menjadi tiga bagian dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka teringat, teringatlah Allah akan Babel yang besar itu untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegemer, kegeraman murkanya. Nah, perhatikan Pak ya di sini Wahyu 16 dan Wahyu 6 pada waktu sudah masa seribu tahun kita semua diangkat. Yang tinggal itu yang tidak percaya Yesus mereka akan dihabiskan. Ini Pak, contoh Wahyu 6 ayat 16 Pak ya. Oke ya, kita buka ya. Nah ini. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung, ini orang-orang yang tidak diangkat, pak. Orang-orang yang tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat, mereka tinggal, yang masih hidup pada waktu itu. Yang kita kan sudah diangkat oleh Tuhan. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu batu karang itu, rumpullah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap dia. Kepada Yesus anak domba yang duduk di atas tahta dan terhadap murka Allah. Pada waktu mereka begini, pak Hendry ya. Pada waktu mereka tinggal di dalam dunia, mereka akan dihukum oke, okay? kita lihat dalam Yeremia 25 Apa? kita lihat dalam Yeremia Yeremia 25 ayat yang ke 33 <tuh> maka pada hari itu akan bergelimpangan orang-orang yang mati, perhatikan pak ini bukan dongeng ya Orang yang mati terbunuh oleh Tuhan. Dari ujung bumi sampai ke ujung bumi. Mereka tidak akan diratapi. Tidak akan dikumpulkan dan tidak akan dikuburkan. Mereka akan menjadi pupuk di ladang. Pada waktu hari kebangkitan. Kita diangkat, rencer. Semua manusia yang tinggal di dalam dunia. Akan dihabiskan. Akan dibunuh. Dimatikan oleh Tuhan. Dalam Yeremia 25 ayat 33. Dan kita buka lagi Yeremia 4. Yeremia 4 ayat yang ke-23 hingga ke-27 gitu lho pak Kasarinya. aku melihat kepada bumi ternyata campur baur dan kosong dan melihat kepada langit tidak ada terangnya aku melihat kepada gunung-gunung ternyata gojang dan seluruh bukit pun goya aku melihat ternyata tidak ada manusia pak, tidak ada manusia pak tadi bapak bilang ada manusia, ada manusia lagi pak habis ternyata tidak ada manusia dan semua burung di udara sudah lari terbang aku melihat ternyata tanah subur sudah menjadi padang gurun dan segala kotanya sudah runtuh di hadapan Tuhan di hadapan burkanya yang menyala-nyala sebab beginilah firman Tuhan seluruh negeri ini akan menjadi sunyi sunyi sunyi sepi tetapi tidak akan membuatnya habis lenyap perhatikan pak jadi sudah tidak ada lagi namanya namanya apa orang yang hidup sudah tidak ada lagi pak ya pak ya karena pada waktu iblis dibangkitkan pak nih pak ya nih. Wahyu 21, jadi bapak tadi bilang, orang ada masih ada orang, anak anak kecil. salah Pak, habis manusia dihabiskan. Setelah kita reker sudah dihabiskan, Pak. Ya, sudah, sudah, sudah, sudah, dia sudah, Pak, sudah, selesai sudah, tuh Gantian nah, Pak, gantian, gantian. Hmm. Belum selesai Pak, belum selesai sudah, belum sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, Belum masuk sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, jadi, Pak, semua penjelasan Bapak itu akan terbantahkan dengan yakari 14, ayat 4. Nah, buka, <laughs> Pak Bompom. Buka, buka. Buka, bunyinya. <laughs> oke, kita buka. Buka. Ya. buka. Oke, oke, kita buka. Kita kasih lihat. <laughs> okay, oke, Bapak, <laughs> kita kasih lihat. Ayat 4. Kita kasih lihat dia. Silahkan. Silahkan, Pak. Baca, Pak apa salah sebentar teteh dulu <laughs> udah malam soalnya ya cek saya, ya, saya dulu tanya, pakai pak. Alkitab saya Pak ya, okay, saya. -up -up, saya ya karya 14 apa ya bentar ya Halo oke ya oke okay. ya, okay. pada waktu itu kakinya menginjakkan kaki di bukit yaitun ini kedatangan Yesus yang kedua kali yang menginjakkan kaki Pak untuk aja, kerajaan ya, 1000 tahun. ya ini untuk kerajaan 1000 tahun Pak ya Menginjakkan kakinya di Bukit Yaitun persis ini menggenapi kisah 1 ayat 10-11 Nanti dia akan datang dengan cara yang sama pakai awan persis menginjakkan di Bukit Yaitun Saat dia naik juga di Bukit Yaitun saat dia kedua kali menginjakkan kaki juga di Bukit Yaitun Untuk melaksanakan kerajaan seribu tahun Maka di ayat 9 lalu Bapak baca ayat 9 ke bawah coba ini masih di bumi, hmm. Pak ya. Ayat 9. Ah. ayat 9 ayat 9. Hmm. Oke. Okay. Ya, ya. Maka Tuhan akan menjadi raja untuk seluruh bumi. Ah. Ya, ini kerajaan seribu tahun, Pak. Ya sudah tidak apa-apa kalau kita. Seribu tahun pendapat ada di mana? 1000 tahun ada di mana? Ya, kalau kalau beda pendapat enggak masalah ya. Ya. apa-apa, seribu tahun ada di, di mana, Pak? Ada tahun di, di Wahyu 20 ayat tempat tuh, Wahyu 20 ayat tempat tuh. Oke, kita lihat Wahyu dua puluh empat. Seribu tahun ada di mana? Wahyu dua puluh empat ya. Iya. Nanti saya mau teman-teman saya saja. Ya, santai. Oke. Okay. Oke, okay, lihat. Kalau Lobo silakan baca. Ya, lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka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 Ya, ya. Pak untuk masa Katar seribu lo. tahun kan ada itu ada bawahnya ya ya Bunda, masa, ya, mas ya. masa seribu tahun itu ada di mana pak untuk masa seribu tahun masa seribu tahun itu ada di mana pak ada di bumi pak oh, nggak salah itu pak ya sudah kalau anda beda pendapat sama saya nggak masalah oke bagaimana ya. kalau saya kasih ayat pak bapak tolong jelaskan ini dulu ntar ya pak ya Baru -baru. Ya saya kan, baru -baru. saya kan udah tunjukin Yesus ya, menginjakkan okay. kaki di bumi okay, di itu. Oke, okay, di bumi. Oke, okay, silakan Pak. Tadi udah Bapak membantah ayat yang tadi saya kasih Yeremia ya. Ada pada waktu kita rapture masa mau di bumi kita rapture ya. itu kita diangkat masa kita. Nah Bapak tolong baca ini Pak, silakan Pak. Lalu saya aku melihat aja. langit yang, ya, silakan, Pak Lobo. Hmm. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Dan laut pun tidak ada lagi. Nah, itu masalahnya, Pak. Sebentar lupa Pak. Nah, sebentar lupa. Langit yang baru dan ini yang baru. Pertanyaan saya, Pak, sebelum lagi dan baru ini, nah. Pak. Ya, di dalam Wahyu 20. puluh, apa ya? Di Wahyu dua ya? ayat 11. baca dulu. Apa, Pak apa? apa masalahnya dengan Wahyu 21 ayat Satu. 1 Wong itu, itu bumi baru kok. Iya, i iya santai <laughs> Ayo bapak ya, bapak ini bapak ini gimana giliran tadi bapak bicara saya diam, oh saya diam. Ayo oh, sekarang saya, saya, saya bicara, yo. saya bicara sekarang. Bapak Kita belum tidur? Jadi saya kok belum tidur sih? Bapak Oke baca yang mana Pak Bompom saya baca. Ini, Pak, Wahyu 20 puluh satu belas paling, kan? Paling datang, Wahyu dua puluh kan? Bukan, Pak. Mana sebentar, Pak. Saya mau tanya, Bapak, ini sebentar, Pak. Ya, silahkan. Baru, 21 puluh satu, tarik lanjutnya baru, Kota Kudus. Ini, Pak. Baik, dua pak, dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari surga. Pertanyaan saya, pak, Yerusalem, kota yang baru turun dari surga itu siapa? Yang turun maksudnya Yerusalem, kota baru itu siapa? Ada di dalamnya, pak, turun pak, dari surga sekarang, ya, pak. Perhatikan ya, sekarang surga hmm. itu ada di langit. Langit adalah tanganku, bumi uh -huh, adalah tumpuan iya. kakiku. Selama hmm. bumi ini masih bulat, pak. Maka langit adalah takhtaku, bumi adalah tumpuan kakiku. Bum. Ketika Sabar, bumi Pak, bulat ini lenyap, ketika Bawangnya bumi sahabat, bulat Pak. ini lenyap, di dalam Wahyu 20 ayat 11, maka anak domba menciptakan bumi baru. Wahyu 21 ayat 1, bentuknya datar, Pak. Nanti saya. Uh, Kabar belum, perlu saya jelaskan ya. Bapak belum jawab pertanyaan saya, Pak. Tunggu, ini Yohanes katakan kata kata aku mel enggak oh, ini, ini Bapak dulu jelaskan Bapak nggak jelaskan ini Pak waktu ini Pak saya bertanya Aduh. begini Pak lah kalau nanya aku mau dijawab, dipotong gimana sih bukan jawab Bapak lihat pertanyaan saya dulu Pak cerna pertanyaan saya aku melihat kota yang kudus Yerusalem yang baru ini kan kita sudah repcher sudah diangkat bersama Yesus kan Bapak tadi bilang orang mati sudah diangkat berarti ada di kota Yerusalem baru Sesuai dalam Yohanes 14 ayat 2. Aku akan sediakan tempat bagi Bapakku. Apa untuk kamu. Di rumah Bapakku. 2 Korintus 15. Ya, 2 Korintus 5 ayat 1. Ya kan? Itu kan sudah jelas Pak. Bahwa nanti Tuhan sudah sediakan kita tempat di rumah Bapak. Pertanyaan saya Pak. Yerusalem yang baru turun dari surga. Itu Yerusalem yang mana? Itu siapa yang tinggal di Yerusalem? Surga... Aduh Bapak Bapak. Aduh. Ya waktu rapture pengangkatan orang percaya kan kita ke surga pak surga mana surga langit adalah tahtaku bumi tumbuhan kakiku jumlahnya tak terhingga pak lalu ketika bumi baru dicipta surga yang di langit itu pak diturunkan ke bumi baru isinya kita kita yang sudah di rapture very clear gitu kok ya berarti itu saya tanya yerusalem baru ini di mana dari surga diturun dari surga ini yerusalem baru siapa ya. yang tinggal di dalam yerusalem baru ini yang turun dari sorga Kita yang sudah diangkat dari rapture Oke okay, ini... berarti Jadi Yerusalem baru ini ada di mana? Tadi Bapak bilang di bumi Sekarang turun dari sorga Gimana sih? Ini dari surga ah, Berarti seribu tahun dari di sorga Wah Tuhan sih Bapak Bapak ampun Yerusalem baru itu ada di bumi baru Salah Pak nih Bapak coba baca lu baik ini Yerusalem yang baru Turun dari surga Dari Allah Bapak bilang itu baik-baik Gimana sih Bapak? Baca ayatnya, Tuh, saya perlu baca ulang. Saya mau ulang. Apa ya? Ciro, saya baca ulang, biar dia turun, dengar, Pak. Ba. Bapak kan waktu surga. kita mati, waktu kita mati, kita diangkat. Berarti diangkat bukan di bumi, diangkat ke Yerusalem baru di surga. Terus nanti pada waktu masa seribu tahun, Yerusalemnya turun, Pak. Loh, bapak baca baik-baik ini. Pak Longo kalau baca. May 21, Pak. Ya, saya baca biar dia, biar dia memahami. Dan aku melihat Yerusalem yang baru turun dari sorga dari Elohim yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya jelas banget itu Pak Bombok ah, turun dari sorga Bapak kalau kita sudah diangkat sesuai dalam 2 Korintus 5 ayat 1 sampai 8 1 nikah 4 ayat 13 sampai 18 Nah pertanyaan saya Pak tadi Bapak bilang eh seribu tahun ada di dunia. Gimana mau ada di dunia Pak sedangkan kita sudah rapture kok sudah diangkat ke atas itu Yerusalem, terus kemudian Yerusalem Asta turun ke bawah. Astagfirullah, Bapak. <laughs> Bapak yang maju. Ya. Aduh Pak Hendry Pak Hendritan. Ya tahun ya Pak Henry. kerajaan ya, seribu tahun aku. itu kerajaan hmm. seribu tahun ada di bumi lama bumi bulat. Nah. Tentang, ya. Sementara Yerusalem baru ada di bumi baru. Lah kan beda bumi, Pak. Kok tidak ya, paham enggak. sih? Nanti saya bilang bumi baru ayatnya di mana Bapak tidak tahu, Pak. Kita bicara sini pakai ayat. Bumi Pak. baru ayatnya di mana? Lah itu Wahyu 21 ayat 1? Salah, Pak. Bukan itu. Itu yang saya tanya ini masa 1000 tahun, Pak. Masa 1000 tahun ini pertanyaan saya 1000 tahun itu kita memberita sama Yesus ada di mana? Baru nanti Yerusalem turun dari mana? Hah? Ada di bumi bulat, di bumi bulat. Pak, seribu tahun itu ayatnya tadi sudah baca dalam Yeremia ya, itu dihabiskan Tidak ada dalam dunia, ada baru yang kita reker itu, kita rencer itu di mana pak? Kita terangkat kemana? Kesurga. Baru diminta dengan Yesus seribu tahun. Ke surga, kita naik di atas Iya itu kesurga. sudah ke surga berarti seribu tahun kita di atas. Seribu ini tahun ini. Kan Ya loh, sudah loh. Pak, Yesus menginjakkan kaki di Yerusalem eh, di di mana? Itu nanti itu. Pak, itu nanti ayatnya saya akan tunjuk Pak Itu Zakaria itu tadi Bapak tunjuk Itu nanti ayatnya ada Pak Saya akan jelaskan ayat itu Ya sudah Sekarang saya, Bapak Saya akan jelaskan Bapak, Pak Pertanya ya, Tidak ada yang salah Bapak memahami itu silahkan Bukan tidak kita. ada memahami Ayatnya per ayat Bapak punya ayat itu nanti saya akan jawab Setelah masa seribu ya, tahun Itu jadi, masalah seribut Bapak jangan potong Wahyu 21 ayat 1 memang diciptakan bumi yang baru ya bumi yang baru ini bukan bulat iya. Bapak Nanti setelah masa seribu tahun lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru Ini ini nanti setelah seribu tahun bukan sebelum seribu tahun yang telah sebelum apa. siapa yang nah pertanyaannya sekarang tahu, oke nah sekarang saya tanya masa seribu tahun itu ada di mana pak orang-orang yang sudah diangkat kalau orang yang sudah diangkat ada di langit adalah tahtaku bumi tumbuhan, kakiku nah, itu namanya apakah Kursa. mereka ada dalam ini pak apakah mereka ada dalam Yerusalem baru yang turun dari surga ya bolehlah disebut Yerusalem baru masih di langit di atas sana boleh iya Ya bolehlah bagaimana? Tadi Bapak bilang di bumi, sekarang lagi di atas surga, Bapak pula bolak-balik. Bagaimana simpun Bapak, kerajaan 1000 tahun terjadi di bumi-bumi lama. Hancur ya, Pak. Dan tahun. Aduh, Bapak ini dunia sudah habis Pak. Ya sudah. Pak. Kalau nggak nggak nggak sama, emang kenapa masalahnya, Pak? Wong kita Masalahnya Bapak, ilang, oke, gini Pak ya. Pertanyaan saya Pak, yang siapa yang disesatkan ini di wahyu 20 ini? baju yang mana? Yang, yang kok, kok kan masuk? Siapa, siapa yang disesatkan ini, setelah ini, ini, ini, ini, ini, Pak baca baik-baik iya. ya dan, dan setelah, dan setelah, oke Pak ya, dan sesudah, masa seribu tahun Sesudah, berarti orang sudah selesai seribu tahun ya Saya tanya Bapak, kebangkitan kedua itu setelah masa seribu tahun atau sebelum, sebelum masa seribu tahun? Aduh ampun Bapak, kalau kebangkitan kedua itu setelah kiamat, setelah bumi pertama hilang. Maksud saya setelah seribu tahun atau sebelum seribu tahun? Iya jelas setelah seribu tahun, setelah Gog dan Magog nah, Bapak. itu dia. Makanya setelah seribu tahun itu, makanya kan orang kan sudah, mereka kan nanti dibangkitkan. Orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus kan mereka dibangkitkan. kebangkitan kedua. Betul. Iya kan? Ah, mereka dibangkitkan orang seribu tahun ini kan nanti kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus memerintah pertanyaan Betul, saya pak dan setelah masa seribu tahun itu berakhir iblis akan dilepaskan dari penjarahnya oke okay? Pak, kenapa saya tanya pak, kenapa iblis dirantai pak selama seribu tahun, kenapa pak ya yang merantai itu dirantai dimasukkan jurang maut jurang maut adalah pintu masuk ke alam maut yang megang kuncinya adalah Michael sebab Mikael ini pernah mengalahkan iblis, jadi dia rantai dimasukin supaya jangan mengganggu Pak, karena kerajaan seribu tahun itu kerajaan damai tidak Gini, ada payah. iblis di situ ya, oke Gini, oke Pak ya, masa seribu tahun ini, iblis dirantai itu karena dia tidak ada dimenyesatkan siapa lagi, karena dunia itu sudah tidak ada penghuni Pak, saya, saya dalam uh, Tadi yang saya sampaikan dalam Kitab Yeremia ya, 25 ayat 33, puluh tiga Yeremia ayat tiga dan dua puluh tujuh dulu Pak. Saya tahun, saya tanya. Pertanyaan ya, saya saya telah masa seribu tahun iblis dilepas siapa yang disesatkan Pak? Ini kan ada disesatkan kan sudah ini. Saya jawab Pak karena Anda tidak tidak tidak percaya bahwa kerajaan seribu tahun itu ada di bumi bulat ini di bumi kita Bum. ini. Tadi ya. Bapak, Pak Lobo ini sudah standar ganda, tadi dia bilang ada di atas, sekarang lagi di bawah. Gimana aduh, sih Bapak, asal, Bapak ini? Tidak pernah, aduh Bapak ini gak nanggap Mutar-mutar ya, sih, mutar-mutar. Tadi Bapak bilang, aduh, tadi Bapak bilang seribu tahun ada di atas, kita diangkat di red chair. Sekarang pertanyaan Bapak, saya Pak, aduh. siapa yang disesatkan? Pak, siapa yang disesatkan Pak? Yang kok dan makok ya orang-orang di bumi Pak. Iya di bumi ini, mengkitkan atau bukan? Kenapa, kenapa? Ini orang yang dibangkitkan atau memang masih hidup, masih hidup, Pak. Di bumi, cuman Kok masih hidup? menyejarkan. Seribu tahun itu sudah dihabiskan, Pak. Aduh. Ya, ada siapa? Tadi, Bapak, tadi Wahyu enam tadi saya jelaskan. Wahyu enam wahyu enam ayat delapan belas sampai dua wahyu 6 ayat 16. Pada waktu kita rapture, mereka juga dihabiskan, dihabiskan Yesus habiskan mereka, mereka mati. Makanya nanti pada waktu apa iblis dilepas, mereka dibangkitkan kedua kali. Untuk disesatkan oleh iblis. Mereka itu akan disesatkan, Pak. Kemudian turunlah. Turunlah Yerusalem baru. Mereka akan menyerbu itu. Yerusalem baru itu. Tapi mereka dihabiskan oleh Tuhan. Dan dilemparkan ke dalam neraka. Untuk itu dunia yang baru itu ada di mana, Pak? Ayo. Ada di ayat mana? Dunia yang baru. Apa, Pak? Dunia yang baru ada di ayat mana? Bumi baru kali, Pak. Ya, bumi baru itu ada di ayat mana? Tadi Wahyu 21 ayat 1. Oh tidak, Pak. Oke, sudah, Pak. terakhir ya. Habis ini Ibu dengan Pak Henry tani dengan Ibu Sofiatul ya biar kita sama Oke, tidak nanti Ibu Sofiatul ya. Oke, sabar, saya kasih tunjuk ayat dulu supaya buka Bapak dulu, saya buka Bapak dulu sebentar pole ya. Supaya jemaat saya bisa mengerti ya. Saya buka ya. Pak Lobo tolong baca ya, dunia baru ada di mana? Silakan, Pak. Kalau Bu. Oke, siap. Sebab ada dari fisiko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 di dalamnya tidak akan di dalamnya tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi rang pun tidak oke oke saya dua dunia yang baru setelah masa seribu tahun baru nanti kota yerusalem turun itulah masa terakhir pak setelah masa seribu tahun kita akan bersama dengan yesus di dunia baru di dunia diciptakan ini baru lagi setelah dunia ini habis saya dalam Yeremia 25 tadi, Pak. Makanya nanti 1000 tahun dalam Yesaya 65. Tadi Bapak tidak setunjukkan ayat. Untuk sementara saya diam dulu, nanti saya akan Bapak undang tentang dua bapak kami. Saya belum dua bapak Oke. kami, Bapak bilang kan? Oke, sekarang Ibu tolong klarif eh Bapak tolong klarifikasi tentang Bapak kenal Ibu Sofiatul. Silakan Bu Sofiatul. Silakan Bu Sofiatul. Ya, saya tanya dulu Anda sinode mana, gereja mana, alamatnya mana? Silakan sebutkan. Enggak perlu saya jawab, lah. Udah yang lain aja. Anda pendeta mana? Anda mengaku pendeta? Pastor Anda kenal saya di mana? Saya tanya, Anda katanya punya rekaman? Zoom saya, Anda kenal sama saya? Anda kenal saya di mana? Eh, uh, Saya hanya bertemu Saifuddin Ibrahim. Di di apa itu? namanya? Saya tidak bertemu saya Saifuddin Ibrahim. Saya tidak pernah bertemu nah, Saifuddin Ibrahim dan tidak Allah. kenal oh, Syekh Saifuddin Ibrahim. Halidara feedback, halidara feedback, halidara feedback Halidara feedback nah, Pali, Kalau dia fitnah, saya, saya sendiri, siap untuk menuntut dia ya? Ya, kita ya, kita akan tuntut kamu Kamu, <guluh> kamu sebutkan kamu pendeta mana Di sini apa, alamatmu di mana Kapan kamu kenal sama, kamu saya, sama saya Kapan kamu kenal sama saya dia, sama dia saya, Bu Kapan Yosua Tebu pernah bicara sama saya Kamu sebutkan di sini sekarang Oke, saya ketemu saya Buden Ibrahim di apartemen Kalibata City waktu itu saya mengundang beliau untuk debat ya debat dengan muslim ada dua lelaki plus satu perempuan ya jadi saya meminta ke Pak Saibuddin Ibrahim Pak Saibuddin Ibrahim kita akan berdua laki-laki nih dari pihak muslim harus ada cewek jadi kita harus ada cewek Pak lalu dia menelpon seseorang tetapi tidak diangkat ya tidak diangkat, lalu ya sudah, nanti aku ini lalu dia bercerita tentang nama Sokatul. Udah, cuman gitu aja. Loh, Udah terus apa gitu. hubungannya? Anda tadi mengatakan Anda tidak sopan ya dengan menyebut nama saya? Sekarang Anda minta maaf secara terbuka di sini. Ya, mengatakan saya janda Salome. Sejak kapan saya jadi janda? Anda tahu siapa suami saya nggak? Anda tahu siapa keluarga saya? Saya tidak berada di Indonesia atau Jakarta. Anda dengarkan saya sekarang ada minta maaf secara terbuka di sini. Kalau tidak saya tuntut kamu. Saya, saya cuman tahu begitu ya, saya cuman tahu begitu. Kamu minta maaf di sini, kamu minta maaf secara terbuka bahwa kamu tidak pernah kenal saya. Ya saya tidak pernah bertemu dengan Saifuddin Ibrahim, saya tidak pernah bertemu dengan Joshua Tewu Kamu minta maaf atau saya tuntut kamu. Yang bilang saya kenal-kenal saya kenal sama Gu Sobkatul ya kamu siapa? Kamu mengatakan saya janda Salome Sobkatul? Apa hakmu? Ya ini pertama kalinya kamu bicara dengan saya Apa hakmu mengatakan nama saya Kato atau janda Salome? Kamu sebutkan di sini Atau saya tebas leher kamu? Saya cuma nyebut Sobkatul, saya nggak tahu Sobkatul itu siapa Loh, kok nggak tahu Sobkatul? Kenapa kamu komen-komen di video saya? Hah? Kenapa kamu di Zoom-Zoom Muslim mengatakan lagi trending, sop katul. Sejak kapan kamu kenal sama saya? Sejak kapan kamu pernah kontak? Sejak kapan kamu pernah tahu nama asli saya? Sebutkan saya terbuka sekarang di sini. Atau mulutmu, mulutmu nama... mulut Minta maaf saja Pak Henry, minta maaf. Minta maaf. Minta sekarang saya di maaf, sini. minta maaf, aku nggak ngerti soal itu ya. Tapi kalau nama asli saya dapat dari SRH. Ya mudah-mudahan. Nama asli saya siapa? Sebutkan di sini, sebutkan kalau yang saya tahu Christine jadi mohon maaf kalau salah ya yang saya tahu goblok. sih uh, sejak kapan saja di Christine goblok Ya, eh, sembuh aku nggak ngerti orang aku aku tahunya cuman begitu dikasih tahu kamu minta maaf bahwa kamu mengatakan saya jandia dan salome sejak kapan saya ketemu Saifuddin Ibrahim sejak kapan Joshua tahu kenal sama saya kamu minta maaf di sini ya sudah minta maaf udah ya oke okay. Oke, ayo, silahkan mulut kotor -mu ya, silakan dia. Ya, minta minta ya. minta maafnya harus serius dong. Anda kan ya, katanya pendeta. Maaf, coba ngomong, patahin ya. gitu. Mulut kotor mulut kotarmu, kantalmu itu ya. Bro, Bu Sofi jangan bicara cara Bu Sofi Bentar, jangan-jangan. Jangan kita sama gini-gini. Oke, Bu Sofi saya gini ya. Gini. Eh, Pak Henry. Sebentar, Pak Henry. Secara terbuka Pak Henry juga. Sebentar, Pak Henry juga bawa-bawa namanya Saifuddin Ibrahim. Saya ini, ya, anak angkatnya Saifuddin Ibrahim. Saya tahu, nggak pernah dia ngomong-ngomong begitu. Anda telah melakukan fitnah, fitnah yang kejam. Anda sudah buat segala macam. Jadi semua channel-channel jadi Anda aku sebentar kan gini Bapak. Pak Henry aku ketemu Henry. sama Ibrahim di Pak Henry Tan Anda aku mengaku seorang situ, hamba Tuhan tahu ya, saya cerita berita. di cerita saya Ya sejak kapan saya, ya, saya jadi penerima berita Salome jaga apa cerita saya tanya sama kamu Sekali lagi Anda buat menyatakan kamu tidak kenal saya. Kamu tidak punya bukti rekaman saya bahwa saya kenal Joshua Tewu. Kamu sudah menyebarkan gosip fitnah di YouTube. Ngerti kamu? Itu sudah pelanggaran hukum. Saya tidak pernah sekalipun ya. nama kamu karena saya tidak kenal kamu dan saya tidak subscribe channel kamu. Saya baru tahu kamu ketika ada gosip. Ngerti enggak? Kamu menyebar gosip apa segala macam nama-nama saya Krisin gundul mau Krisin. Nyuap apa segala macam 80 juta apa sama siapa? Sejak kapan kamu kenal sama saya? Kalau memang kamu kenal nama saya Krisis, sekarang telepon angkat kalau kamu tahu kontak saya. sudah ya sudah, ya sudah, ya. Saya rasa diklikkan saja, ya. Iya, minta maaf sekarang, kamu minta maaf, bahkan yang, ma minta maaf maaf yang kamu serius, minta maaf, yang serius Silakan, minta maaf, kalau maaf, kalau anak-anak kalau minta maaf, maaf. maaf. kalau Pak. Pak Bapak kalau Bapak maaf, tolong ya, ini Bapak, Bapak minta maaf, Tolong sampaikan bahwa saya minta maaf kepada Ibu Sofiatul bahwa saya tidak pernah mengenal kepada, kepada keluarga saya Pak. kepada keluarga saya minta, ya, Saya minta maaf saya, tua tua ini anak -anak saya. sama ya. Gini Pendrita ikut ya. Saya atas nama dan bener -bener yang dibebankan itu fitnah semua. Harusnya ngaku itu fitnah. Gini Pak. Gini, Pak. Gini Pak, saya pendengar ya. Saya sebagai hamba Tuhan, saya minta maaf untuk Ibu Sofiatul beserta keluarganya atas perkataan saya yang sengaja saya minta maaf bahwa saya tidak mengenal Ibu Sofiatul. Saya minta oke, maaf, Oke, ya. ya? Saya, saya minta kenal. maaf pernah menyebut nama Sofkatul ya. Kalau di situ Sofkatul ternyata ibu, saya minta maaf ya. Tapi saya menyebutnya Sofkatul ya karena itu sengaja saya pasti melakukan seperti itu. Jika itu tidak sesuai dengan ibu, saya minta maaf, Udah begitu saja ya. Gitu ya, Bu. kalau minta maaf ke keluarga Sofkatul. saya. Kamu minta maaf ke keluarga saya. Ya aku enggak tahu keluarga ibu siapa. Loh, kamu menyebutkan saya Janda Salome kan? Sejak kapan saya Janda, sedangkan saya Salome? Minta maaf kamu sama keluarga saya. Lah, ibu ini Sudah siapa? Apa? Kampret! Kamu sebutkan dulu kamu gereja di mana, sinode apa, alamatmu mana? Baru saya sebutkan siapa saya. Sebutkan dulu alamatmu, Lek. Ya sudah ya, saya minta maaf kepada siapa saja yang saya sebut memakai nama Sobkatul Mohon maaf okay, apabila ibu. itu menyangkut ya. orang lain ya Tapi saya menyebutnya sebagai Sobkatul ya Saya tidak tahu itu siapa, jika itu ibu ya saya mohon maaf, udah gitu saja Loh, ya. Kamu di channel muslim menyebut-nama saya kok Kok kamu sudah bisa ya. sekarang boleh sampai Sobkatul, Sobkatul Udah, Bu, udah, Bukan bu, Udah Oke, oke, oke, Bu. Ibu. Oke. Okay. Sabar, sabar, ya. sabar, sabar, sabar, udah. Udah, udah selesai, Bu. Ya, sabar, sabar, ya. Sabar, ya. ya. ya. Okay. dia sudah pindah. Main yuk. Iya, dia oke, dialog yang lain ya. Oke, Sophie. Oke. Okay, Ciri okay, ke ya. ya. orang-orang. Istrimu okay. tuh digelirkan di drone tau enggak kamu? Gini ya, oke okay, Bu sudah ya, udah, sabar, selesai, sudah sudah selesai udah, Bu sudah selesai yang saya Oke Pak Henry mu, Eh kamu di video mau muka ya. mau itu dengan beraninya mengatakan tapi di sini cengengir doang ngerti kamu Kalau kamu memang punya ya, tentunya kamu rekaman kamu pernah ketemu sama saya putar di sini rekamannya udah, udah oke okay, bu. Ya, bu ya, ya oke okay. Oke okay, ya Bu, Bu Agi okay, eh, Sofi udah selesai. Dia udah minta maaf biar nanti urusan okay. dia sama Tuhan. Oke. ya. Berarti Pak Indrat tidak kenal Ibu Sofi ya dan, yang, dan dan seluruh channel Begoders ya, Tololers, Dumure, Dumulers yang <laughs> mengangkat ngangkat Uh, topik ini sudah jelas ya Henry Tan sudah meminta maaf jadi kalian para begoders dan dongolers yaitu termakan fitnah fitnah yang tidak benar jadi kalian memang tidak punya otak para begoders, ya RT6 RW6 ya Gang 6 nomor 6 ya gitu ya jadi jelas ya bahwa apa, ya, ya para begoders lah RT-6 lah, BKODES itu ya. Oke. Oh, RT-6. Okay. RT ya, RT-6. Ya, ya, rt sebelah. Ya, rt Oke, sekarang saya mau tanya sama Pak. Uh, enggak, Yesus om. itu Allah ya? Betul, Pak. Allah bisa mati enggak, Pak? Enggak bisa. Allah Terus Allah yang yang disalib siapa? Yang mati siapa? Manusia, Pak. Manusia. Manusia, ya? Dengan ya. matinya sebagai manusia, yang mati Oke. itu manusianya, Pak. Manusianya, kalau gitu, Ayo. Yesus itu, Yesus itu manusia. Dia Allah juga begitu, enggak, Pak. Manusia ya, manusia terus. Kalau yang Allah Yesus, Allah, Allah, Allah yang mana? Yesus yang katanya ya... yang roh, Pak. Yang roh, roh, roh. Ben Benar, Pak. Iya, roh. Saya tahu, jadi yang Bapak bilang, Yesus adalah Allah itu yang mana, Pak? Yang roh di surga. Oh, jadi Yesus yang manusia? Manusia fisik di bumi. Namanya iya, jadi itu, ada berapa? Allahnya jadi ada berapa, dong, Pak? Ada satu mana adalah pernah dua. Allah oh. di surga, gini-gini Pak, memakai bahasa ya, yang mudah silakan. dimengerti, Pak ya. Iya, ya. oke, silakan, silakan. Yang duduk manis itu Allah, Pak. Saya ini memakai bahasa saya ya okay. supaya bisa dimengerti. Yang iya. duduk manis di surga itu Allah. Iya. Lalu yang berkarya itu namanya. Yesus Dulu iya. pernah sebagai Yahweh, pernah sebagai firman, pernah kali ini firman jadi manusia namanya Yesus. Yang di surga sana yang roh Pak, yang duduk di tata surga namanya Yesus juga. Gitu, kapan kapan Yesus pernah jadi Allah? Ayatnya di mana Pak? Sebelum segala eh, abad. Jadi ada berapa? Allahnya ada berapa? Ada Yesus manusia ada Allah yang duduk diam di surga manis-manis, ada Roh yang membimbing. Jadi ada berapa Allah? Kalau Allah ya satu, nggak pernah dua, nggak pernah tiga. Oh, terus yang Allah Yesus dengan Roh itu apa? Yesusnya fisik yang di surga Roh. Iya. Jadi Yesus iya. yang di surga juga Yesus. Yesus. Yang duduk manis. Betul. Dari mana ayatnya Pak? Nah, dari mana ayatnya ya Yuda 1 iya. ayat. 25 coba-coba tolong dibuka pak bom-bom udah satu ayat 25 dari situ dulu pak iya oke pak santai pak tenang pak santai saja kita pak oke sambil ngopi-ngopi sayang aku gak punya kopi iya, iya. udah satu ayat 25 bisa dibukain pak bom-bom ayat 25 kita, Sebentar, pak. namanya siapa pak namanya pak ah nggak usah apalah apalah arti pak apalah arti sebuah nama yang mana, saya lidara Raiwawa pak mana ya lidara lidara lidara kah lidara Raiwawa oh yang yang kanan atas ya ya oke okay. oke okay, ya pak Oke okay, jadi siapa, pak. ya pakah lidara aja lah Pak Lidara ya. Oke, silahkan Pak ya, Lidara. Iya, okay. uh, oke. Okay. Ayat 25 Pak Lidara. Ya 1 ayat 25. Sebentar saya so. buka ya. Ya 1 ayat 25. Saya baca aja. Dibaca Pak tolong alah, Pak. silakan Allah yang baca. Eh, ya baca ya. Ya, udah 1. Surah, surah, ayat 25. Ya. Elohim Apa? yang Esa. Pak. Elohim kita baca yang Esa. Elohim, Pak. Juru selamat ah, kita saja. oleh Yesus Kristus, ya. Tuhan kita. Enggak, itu saya punya iman. Anda jangan atur saya. Elohim yang Esa, Juru selamat kita oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, bagi dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad, dan sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Iya oke okay. Oke okay, Pak Kalau Bapak mau ambil ayat itu Sekarang Bapak tolong jelaskan Yesus naik ke sorga duduk di sebelah kanan Apakah Yesus ala